Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam. Kembali di Fatifi Hadir untuk mengabarkan kabar baik, kabar terbaru, dan pasti kabar bahagia dari idola kita, Lesti dan Rizky Bilar.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 Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini vitamin bahagia akhirnya kita dapatkan dari postingannya Bunda Lesti dengan jam yang lalu persahabat ya, mau posting video tuh, wow, lagi ngemil nih persahabat ya masya Allah Bunda Lesti memang auranya luar biasa, apalagi kualitas suara. Memang tak pernah diragukan lagi, kualitas suara Bunda Lesti selalu bikin merinding. Masya Allah, dan alhamdulillahnya, para sahabat ya, lagu Bunda Lesti pun itu trending nomor satu umum. Alhamdulillah, ini suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan yang kita dapatkan, yang kita rasakan malam hari ini, trending satu umum dan trending empat di music. Ini suatu prestasi yang sangat membanggakan untuk warga Konoha. Yuk, jangan tentunya kita puas, kita pertahankan trending satu ini tetap streaming berjalan persahabatnya yang mudah-mudahan semakin banyak lagi dukungan dan support yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita dan untuk viewersnya persahabatnya ya sudah mencapai di angka 1,3 juta viewers ini luar biasa info ini juga kita dapatkan dari akun ka Twitterti ada kalimat caption juga yang ditulis Gua main dipertahankan ya guys, push yang di music, please, please, katanya tuh ya. Jangan sampai tentunya kita puas diri, kita tetap semangat, kita tetap optimis, streaming terus, mudah-mudahan. Nomor satu, kita pertahankan terus persahabat ya. Masya Allah, ini kabar bahagia yang kita dapatkan malam hari ini. Spesial persahabat ya, single baru. Lesti Kejora sekali seumur hidup official musik video trending 1 di umum dan trending 4 di music. Berikutnya kita juga mendapatkan bocoran dari Bunda Leslie saat wawancara Persahabat dia. Ya. Ini membocorkan sebuah kabar yang sangat baik juga ternyata selain single dari Lesti Kejora yang judulnya sekali seumur hidup ternyata masih ada tiga lagu lagi loh. Ini luar biasa. Ini juga bocoran yang sangat membuat kita semakin semangat menunggu karya-karya terbaik yang akan diluncurkan oleh Bunda Les Dikejora. Pemen video ini pun diunggah kembali oleh akun rosa anaskoles24lar. Kalimat caption pun dituliskan. Wah, pokoknya setia menunggu. Masya Allah. Komentar pun banyak sekali ya diberikan oleh Leto Lovers. Dari akun Instagram. Mama Eda1998 mengatakan, Masya Allah, semoga lancar dan sukses bunda. Setia menunggu karya-karyamu. Masya Allah. Kita lihat juga, persahabat, ya, ke komentar selanjutnya. Dari akun Instagram, rispi.rispi.737 mengatakan, Wah, ada tiga lagi dong, asik. Wow, ada tiga lagu lagi ya. Siap-siap aja. Tetap kita harus... Pertahankan dulu trending nomor satu untuk single terbaru Ibu ya lesti tetap kompak, tetap semangat, dan tetap solid ya mendukung karya-karya idola kita. Selanjutnya, disimak juga persahabatnya di Kabar 3D Entertainment yang mengunggah sebuah postingan video banyak sekali ucapan selamat ulang tahun kepada Pak Yonatan. Wow, masyaAllah banget ya. Kita doakan juga buat Pak Yonatan yang sedang berulang tahun, mudah-mudahan bahagia selalu diberikan kesehatan dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan, amin kita simak juga di kalimat yang dituliskan di postingan ini Happy birthday Pak Yonatan, eksekutif produser 3D Entertainment doa yang terbaik dari kami semua, best Masya Allah banget ya Barangkallahi Umri untuk Pak Yon sehat-sehat, panjang umur dan tentunya kita juga dari Lesson Lovers mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Yonatan Selaku eksekutif produser 3D Entertainment Masya Allah, bangga banget ya Kepada idola kesayangan kita Mudah-mudahan semakin banyak doa dukungan yang diberikan untuk Lesti dan Rizky Bilal Kita juga masih menunggu cidukan terbaru Hingga kabar baik selanjutnya di malam hari ini jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar gembira, kabar baik, kabar bahagia dari Lesnar tentunya. Ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. komentar. Bang Bin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oh, oh.